Suatu ketika, Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah. Rasulullah bersabda, Tolong engkau gambarkan kepadaku keadaan neraka. Malaikat Jibril menjawab, Wahai Muhammad, api neraka itu hitam kelam. Seandainya satu lubang jarum dari api neraka dijatuhkan, maka terbakarlah semua yang ada di bumi. Seandainya satu potong baju dari baju-baju yang ada di neraka digantungkan antara langit dan bumi. niscaya penghuni bumi akan mati, karena tercium baunya yang sangat busuk. Seandainya setetes zakum, makanan dari penduduk neraka dari pohon berduri dilemparkan ke bumi maka makanan penduduk bumi akan musnah. Mendengar ucapan tersebut, tiba-tiba Rasulullah memotong ucapan Malaikat Jibril. Cukup wahai Jibril. Kemudian beliau menangis, Malaikat Jibril ikut menangis melihat beliau menangis. Maka Rasulullah bersabda, Wahai Jibril mengapa engkau menangis, sedangkan kedudukanmu lebih dekat dengan Allah? Malaikat Jibril menjawab, Wahai Rasulullah, tidak ada kedudukanku di sisi Allah kecuali posisiku saat ini, dan aku takut diuji dengan apa yang diujikan kepada Malaikat Harut dan Marut serta iblis yang terkutuk.